Nah, ada Bulun dieu fariadotun ala sohibul bait, sohibul hajat, pangarsa akang beserta keluarga besarna, anu kusim dihormati, anu ku Allah Subhanahu wa taala dimulyakeun. Pangarsa guru urang sadayana nu nyampe nyampekeun tausiah di Anu sami kusimkuring dihormati anu ku Allah Subhanahu wa taala dimulyake. Para alim ulama, para asati, guru-guru urang anu nampak hadir, ti kantun ka bapak bapa kepala desa anu parantos nyampeikeun tugasna. Ikhwanul muslimin wal muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda, pemudi, oge santri anu sami hadir. Anu sadayana kusimkuring dihormati anu ku Allah Subhanahu wa taala dimulyake. Alhamdulillah, wasyukru ala amillah, syariat undangan sahibul baik, syariat undangan sahibul hajat, pengerasa akar, hakikat undangan Allah subhanahu wa ta'ala, dina kurang sadayana, dipertemukan dina acara anumuliyah, nyatana tolabul ilmi, dikemas dengan acara walimatul hidat. Atanapi walima khutmil alquran. Doakan kurang sadayana yang murang kali anu parantos ngelaksanakan khutam alquran, nomor hiji sing dipanjangkan yuswa nasar tasahat. Memerkah dua ke milik krisina kanggo ngelaksanakan tolak ilmu untuk jangka panjang. Oge ibu ramana nungabiyaya anana. Oke keluargana, anak dukungna, mudah mudahan hidup jin kahirupan asing tambih tambih kabarohkan. Walau bagi sadayana, kanggo mengefisienkan waktu, kumargi ya waktu tos offset, setengah dua belas. Sedangkan Abdurrahman soalnya kayak sebunta, nawan marginnya tugas jadwal ini, mengita di dua lokasi di desa Sinar Bentang kecamatan Cidada jam 8 tadi pagi berangkat langsung ke pesantren Jomol Bogor dongkap kabumi tabu opat Asar, Tibang ganti baju Jeng ibak bojo di kacaman ya, langsung berangkat ke hikadir ke babakan tunakan sing sehat kumargi enjing tabu salapan kedah ngos di pesantren di Jurung. Jadi jadwalnya Dugika menjelang mungah Menjelang naik Nah mudah-mudahan weh ibu-ibu santri no hadir aina Sing di jalan temukan ajingan amusul, amin, amin. amin. amin. Kalau wargi sadayana Kurang ngobrol salib, kampanye anuti Al-Baqarah wae ayat hiji dan seterusnya Baca bareng Anu maca, supaos, hutang nasi Nah, no, Amin yakin terbuka hutan. Nantinya, ayo nama <tik> Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Dalikal kita bula roibafif Hudalil. Kata lar ayat ya sama, sabar besok diikutkan dina rentetan tahril pasti jadi status na alif lamim adalah khobar mubtada mahdu mubtada dibuang takdir nah ada aliy alif lamim upami Sehjalalern pasti nyari usna, wowlahhu alam dimuratihi bidali. Alif lamim namun teh mama harus usna buka teing, begitu nah, haritina. Jadi alif lamim teh hartina buka teing. Yes. Kenapa? Iya sehjalalern maka wallahu alam karena kalimat Alquran anutilu puluh juz dibagi dua. Kalimat Al-Quran Dibagi dua Hiji ayat disebut Ayat muhkamat, Nomor kedua ayat disebut Ayat mutasyabihat Soretna Tinggal tinggalih Ali imron Ayat tujuh Baca mana Waladi angzala Alaikal kitabah Minhu ayatum muhkamat. Kun Umul kitab Wa uforu Mutashabihat Fa amal latina Fi kulubihim Zaykun Fayattabi'una matashabah Minhum tido'al fitnah Wa mtido'al ta'wili Wa ma ya'lamu ta'wilahu Illa Allah Alayah, Alayah salam alaikal kitab Allah dina Ali Imron ayat 7 Allah anu Al-Quran kakang jemrasul Allah anu Al-Quran kakang rasul anu ta'likna kullu manusila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasi toki Jibrillat alaihi salam Al-Qur'an, Al-Qutam, Badumi, telah bati. Jadi, Al-Qur'an hari gading terang Hartosna, katarak maca kalimatnya, Gus jadi nilai ibadah. Amin. Amin. Amin. Allah turun Al-Qur'an, kakang yang nabi. Ia Al-Qur'an di juz dibagi dua, seorang roh. Hiji, ayatmu, Kamat Kedua, ayat mutasya. Nah ya. ayat mukama sahur Allah huna umul kitab ayat mukama teh sumber pengambilan hukum. Jadi baratnya hukum tina Quran sahrotos Imam Ash-Shafi'iyah istimbat sebagai mitahin mutla atau mitahin mutawat atau mitahin mustakil ayatnya ayat, ayat mukama contoh waahalallahu <tuh> albayyaa terusin waahalallahu <tuh> albayyaa waharom. Allah gengginsnya halalkan jual beli, Allah gengginsnya haram dan riba. Lu kira gitu, tayak kamarnya? Ayat mu kamarnya. Ramadhan nampak korohku hilalah kumulai rata siapir rofatu gila nisa riku. Dihalalkan bulan puasa, tipe ting, nganu anu anu nganu Ngu anu anu ya, jadi siang lah so ibu mungkin Ramadan sekenap deh upamicaro ke gusar gasirway kena cangkeng kamu nyebita. yang kurang hop kolomo jadi bulan puasa tipeting dihalalkan bersetubuh yang istri yang eh, tadi sebutnya yang mau kamar Kedua contoh ayat Mukamat ayat berkaitan dengan ketauhidah. Kolhumwa Allah Wah, Muhammad katakanlah Allah itu tunggal Allah itu esa Allah itu satu itu ayat Mukamat. Ia ayat Mukamat disebutna Hunna umul kita sumber pengambilan hukum. Kau Nomor kedua ayat-ayat kita -ayat Ayat-Mu ayat, ayat anu hartosna bisa nabi munggen umumna manusia. Kumacarana kudu masandre, lamu ayat-Mu ayat sabiak tema santri yakin bakal ngacak-ngacak akidah islam. Contoh roda surah Thaha toha ayat 5. Ar rahman anal, arasis. Artian saya ya, tong Mas Andre, maka tafsir terjemah, yang menaruh di tokoh- tokoh ini, terus borong kita berarti kan, kritik, analogi, tiket sekali aja ya biar, mohon kalimat di luhur hati istirahat ke kanal, keren tuh, <tik> <tik> arah manu, ari auto, alal, arasi, luhurin, aras, ar sebab pindah kitab di dunia, buruknya, eh salah apa, nih Ji, Miit, wa ila, wa an, wa ala, wa pi, wa rupa, wa Sederhana huruf yang ala makna istiqla contoh jelas tuh ala kursi kau lanjut luhurin kursi nah abdurrahman luhurin kursi nah kursi luhurin abdurrahman lihat di suhu ngetamalindiu. Nah, Sederhana di ayat ar rahman ala arsi ari allah luhurin aras upami terajib alago terwasanren kenapa bakal khilaf allah ayat di aras di mana allah ayat di aras tak nah, entah lain-lain anu anunya pakai Ari aras aya di mana? Di luhur. Aras teh sana di mana? Lamun Allah ayah di aras, berarti Allah di mana? Di luhur. Ari luhur teh disebutna jihadusit, jihad genep. Jihad wetan, kulon, kaler, kidul, luhur, anak Ari kampung kampungna hari ti ji kababakan nyebutna wetan kulon kulon cek kurang ji selut babakan teh kulon bener teh kulon ji simpuri nama gina cik gies babakan elmu nama cek kurang itu babakan kulon guys. tuh ntar nina kita mantek elmu makulat karangan mama gentur Wetan kulon kalera kiluluhanak disebutna bukduun mau humun klolong kerang sangkaan nyebutkan kulon sok cek kurang keserut cek kurang kurang wetan. Kiranya, kita sering, turun bang. Arasnya di mana? Di luhur. Lah Allah di luhur berarti luhur ke tempat. Di mana luhur tempat Allah di luhur? Yang Allah butuh karena tempat. Di mana Allah butuh karena tempat tertulus tulus qiyamuhu binafsih. Saeeta sifat wajib wujud kidam, bako, mukhalafatul hawad. Ari urang makhluk khaliq. Makhluk, aing urang butuh tempat butuh Lamun butuhkan tempat, kira -kira urang, da Lamun Allah butuh karena tempat kira-kira sarwa jeung urang Lamun Allah sarwa jeung urang kira-kira jadi da. minta, cip dalil dalilna ge wala yakullahu mufwa. Atau Laisa kami sulih maknya tuh tang bala bala duit terserunj gitu. Nah ngaharto sanana lain Allah di atas datang ilmu badi menangannya nak dirayat badi bersama watiwa wari badi teh Allah nyiptakkan alur tanpa didahului ku contoh beda jg kurang. Kurang nyen baju pake contoh pake pola nyen bala bala duit tambah turun deh kan. Babukuhan kesal turun depan ya, datang tulis kita saya sama tuh <tuk> biar lepas lagi, <tuk> ini ada apa saya soal, komos ya saya saya saya Kokon santri mana maukah, Kok kokohn lah ngapain ya tulang kitab Quran, gitu? entah kalau mau ekpelakan dicabut pesantren tahu tuh, kamu dasarkan <tuk> um, um, bang, nah kang sadean Bijil dina ilmu badi disebutnya bani iham atau badai tauliyah kejauhan makdun tauliyahun yudna diji hamin liman adipade tauliyah ke lakdun lahu makna yani koribun wabahidun hiji lapat makna dua hiji makna deket nomor k2 makna namun. jauh sami jendak kalimat wa'ala alihi jend kah keluarga nabi eta kalimat wa'ala alihi disebutnya badai tauliyah makna dua hiji keluarga deket bani hasim jeng bani mutolib Habai dia lu haram menerima jaket yang sodako, sabab jaket yang sodako, ausaha puna seorang di nakijerman. Minta habai apa dong di reja jaket yang sodako bener? Hadiah thr, kado, tong kado nanti 15 juta kecepat. Komor kado mau jalanan? Barmodus. Kedua ayah wa ala alih di mana jauh? Mana? Kullu muktinin tak iin Sakabeh muktinin takba Labun di ngalik alubadik Iyan hadir kabeh disebutna keluarga kang yang nabi Amin Asal ngawarok Kanapan ajak nabi Lu te ngawarok lah keluarga nabi Wargi abu jahal Dedeh namen Cacap jalan duang cacap Sami jeng alam ar-rohman Lapan ala Makna deketa istiqla. Allah luhurin aras Lihat di nabar ya, tahu mana jauh Allah di makna istilah Ini dengan ar anak ari Allah alal asih menguasai aras Namun di artian menguasai Macam lima Arrohmanu ar alal arasi ari Allah menguasai Kira-kira nggak kan, jelas kemalah akidah Wah, udah mah, kuramea manue, ya, pasang tren, anu Allah nak lain di aras, sakit daga murung, eces sih. Iya, iya, dinas surat al fakta Allah nyari Yoski, Iya tulohi, fauko, aidi, him, Ariya dulu hati nanang, panangnya, Ari anpuan, aidi tenggelam ke sibunya buatanan, ampuan dengan irung-irung lebih lamun sampean bahasa Arabnya. Di jilur, lamun jelek, lengkap pun, mau orang arifohus ngarang jadi pesoni sampai di kayak gitu ya. Ahbas, ya tante, hargi panangan kan. Sedangkan bahasa surat al fatah ya duluhi arif panangan Allah, lamun dihartian Korim, maniapa pun ga panangan, lamun Allah pun ga panangan atau sama jingsa detulusmu kholafatul hawa, nih sih. Batu kamu pasti Mah tangan, langsung kasih akang niat batu alih. Muhun biasa Maka ilah panian panangan. Kemarin ya tumbuhi ari kakawasaan Allah. Pauko aibihim di salubur kekawasan kaum taatan cocok aman. Nah kalimat aromanu alal arsi suratoh ya tumbuh pauko aibih surat al fatah disebut nah ayat mutasyah bohi Kau ayat mati ayat mutasabihatohiria karena mutasabiah bagi dua hiji bohiria nomor kedua batinia mana batinia? alif lam mim ayat mutasah dengan batiniyah maksud batinia tidak ada yang berhak mengetahui isinya palingan syekh jalal yang menyebut na wallohu tahayyathahayatna wa taqdiral bagar Al-mim al Ha Nunnya ada surat maryam ya di mana ayat tukarar itu disebutna ayat mutasabihat batiniah maknana tidak ada hak untuk mengetahui cukup Allah. Saurabh waqar sidi bi kita bin sirun wa bil qur'ani awa iluswar. Dina tiap-tiap kitab ayah rahasia mesti rahasia Allah dina Al-Quran adalah Awal huruf disebut har pun model alif lamim tanjep. Jadi dahate sebagai pembuktian iman karena kitab. Oh alif teh rahasia musti allah. Tidak nah, banyak ya, kita alif lamim arie alif dalikal kitab bu. Pakang nah, Yun semacam dirimu da ismu isharotil lugdada kun mabniun ala sukun fi mahli rafin bi annahu ismun mabniun layan harfi sabab dalika ismi isarah termasuk ismu mufham cet jurmiyah asatrakala golongan ismi ma'rifat anu genep jalbiahna wa goiruuhu ma'rifatun ka Dalika Kak Allah boleh lebih diwal kaku hariku hito mau dia bina irob. Jadi gak harganya dalika Ari itu kita. Lagunya ke saya ya itu. Itu nanti karena aras ya Hari itu kita maksud aku pak Kiai mohon kita bunuh Imah Kurang. Nah, Bima Sigit Kurang, etam pemenang pabrik singko. Oh, jangan kau bahagia. Iya, jangan kau buka-buka. Kita nak ngomong, nak makan Maksudnya, kitab anu dimaksud, dimaksud di laporan. Eh, iya, ayatnya tambah turun. Kalau oh jadi kumat. Oh, dia hanya hukum Aku menyentak aja. Bayangannya ngajilah kalau dia mah pun. Dia dekat datang di ilmu majelis. Ternyata, dalika, bukan dalika. Jauh nama ada. Dari kalkitabu tentang biharian hari itu, harta saran. Dari kalkitabu hari iya alquran, mu ayat di bumi aceh, bumi ya. sih Sebab alkitab, pangkata jadi atop bayan, tindada atau bayan milukan kali kedua kalau kang aji pelantara huruf atau masa bulu lalu gak eurut atok disapu disimpen atok kenapa maan? <tuk> nasap kok kayak gitu, gitu. Tak gitu. Tak ya nasap kok <tuk> denok kok kayak gitu ya eh belokok kok kayak gitu ya literasi ini suaranya ya mentok kok ah mentah lah kan mentah lah ini bener menjanggil tapi gendog beto kapa ini kan nah, kalimat la roi bafi cip dirumiah la, la Nafil jinsi taam Amal ciple Kapal juga istilah roiba, salahnya ro, ular, roiba, pindar, 83, pi, jaman ini 40, 50 saja, kalau lebih segala, 500000 dalikal segala, ari lebih segala, 50000 lebih jumlah 50000 lebih segala, 50000 lebih segala, 50000 lebih segala, 50000 lebih wa wa fa summa quran aya hartina isim nakirah maknana mangmang -mang atau ragu Mang mang mang, mang, mang, mang, ragu, ragu, ragu, ragu, Dinapikan, Ditiadakan dengan laknati ilgin, sih. Laroi, bapi. Sakabe, jenis, mang, mang. Sakabeh, jenis, ragu. Tidak ada. Dalam Alquran. quran gimana? barang siapa yang meragukan Alquran? quran Tong, tong saaya sahur teu percaya dina hak kulumin juz eta jalma burtan gun sadateu sahuh teu si eneng tadi macana gusti alit-alit eta surat ka bapak sama campur tapi percaya imah kori ayo hey, kita lo baje muamah kan gua dapur dua anak <tuk> oh, kak nasi libangsa umuran si lumayan si ona tuh ayo deh oh geni ngahartian qurante genah ku jurumiyah mana wini upami meseh kalapaton kuhuntu kalapatil bisa kepeser itu kuhuntu jontor kame quran kaya sami Mentak ngaji nang sorok par di kipayah. pikir santri waktu ke sebab arek muka Quran jeung sunnah ngaji nang sorok jadi pandu ain. Nomorna ngacaping. Lampun teh make alat, de rek balik, sok di balik fungsi. alat dua, nomor kahiji arit, nomor kadua komet. Jadi ti arit jangan rok kumis, ari komet yang ngobat jeleengan tangah samping Ya Allah dicubur ku penyakit Banyak itu Ya Allah kan gitu. Al-Quran anu Pujus Khobariyah di Allah sebagai informasi Tidak ada Keraguan sekecil apapun Walaupun ayah segelintir Umat islam meragukan kebenaran Al-Quran Jangankan satu ayat Satu huruf kepercaya Masukkan akata kategori rinda jadi kemudian bagaimana dengan kontekn lagi kalau hilmah pun oh salah. Lamun dihargian dari kal kita buar ini kufur anilah hilmah pun, benar ngabalin ke domir di nakal bakiyah pasti kamar ika la ya masuhu la ya masuhu ilal mutohar. Jadi hargian teh tidak boleh menyentuh Al-Qur'an di lahil mahfud kecuali malaikat bersih jadi nggak sabar. Lamun di hati adalah pil itu, tapi pakai majaz, dalika, dimana ada, Ari di alquran Al-Qur'an ayadi jiwala, Ari al-Qur'an ayadi babakan, tidak ada keraguan, maka kembali ke Robin Nawaknya, layak suhu, tidak boleh menyentuh alquran nu lu ayadi babakan, kecuali jama ya, duga wudhu, itu kan, bijak ya hukum fikih, dinasapina, nama kumuhin, haram, kajama, nu tegaduh nyabah Al-Qur'an. Alquran, tequran di bahasannya kayak haram nyabak musab. Iya. Yeah. Yeah. Nyabak Qur'an nyabak musab. <tuk> musab. Ibu <tuk> terang musab tuh. Ayo, buat kamu jadi sekwaya. <tuk> <tuk> Beda. Ari. Eh, ayam neng <tuk> <dengernya>. neng. Masya Allah. Paingan <tuk> si ujang panu nakal itu mana? Dasar komodo. A. <tuk> Hei, ayah gimana? Umpan ayah gak kerasa jalan. Ya. Gimana, pamugat resep ke istri normal. Gimana, pamugat? Kapamugat? Abnormal. Awesome. Oh, nah, nih, dong, isin isinya. Gue baliknya nih, di dia makanan pokoknya awi. Makanan awi. Kadia, awi ada. Tolong tutup bahan bahannya nanti sendiri. Ini, garis-garis bapak kan lawan. Way. Papan atas Yang papan jem Tata-tata Tata-tata Beker duping Masya Allah Pahingan Mampahan lokal lokal Abang Saya sebuah Ayak padona cerdas Mungu menda kawin Kada hidup keripu Iji pia omongin kereuni Geraso Aisyah kak di jengsaha di pemanjikan mana? Eta, maunya tunggul di bawah Muka kanu gelisah kalian Leret, datu ngurkan mas ya <risi> Oh kak gelis para bareng, petot para bareng Mereka kanu gelisah kalian Maulah nunggis kami, syukuri apa yang ada Nuh, <gulis> oh, ayo nasib guys ayah ma. Jangan pernah tertipu apalagi terpesona dengan rumput-rumput tetangga yang dihidup <tipun> Indah itu waktu dipandang pertama, Kristus memang bosan Dina Johar sisina, inna nafsa, maju kulatun ala fukil noto Jadi, waktu waktat manusia, rasanya kena waduh Baju hayang <Okay>. waduh, kerudung <Okay>. Senal oge, HP oge, BH oge Sang kapo goho oge, bojo oge Kau ngasih nyibut-nyibut cuman cuman cuman cuman cuman cuman teteh lagi nah itu, kumaha ibu simping boga hiji boga hiji ayeuna boga hiji cara yang paling efektif cepat rasa kumaha caranya cara ge betah di imah teu kabita ku sejen lain pellet lain wirid lain rupiah. ieu mah ilmu eksat ilmu pasti ilmu absolut Ah bener repot oh, makai tes kitu repot kempes Ibu, lamun caroge alim kabita kumusajen Tampillah ibu di depan caroge seperti ibu kubu malam. Eh, tayang pasti datang caroge terus usaha langsung. Ah, ah, ah, gitu. saki, ketukai, caro, susah, puji. Yang, ah, ah, ah, muji. Dede, dede, dede, dede, dede, dede, dede, dede, dede, dede, dede, Ah capek, lu capek, cinta buat dengan, bade, bade, udah bade nenek. A tidak kira halal lu ngada yang nganggo tahun seribu. Batu lu kawin malam pertama indah, lu nongakin kan? Beberapa prajurit jurangin keselukan danau, korban mata. Nasehat sama kang wujibnya, kang wujib kan rada tahu gitunya. Lalu kori anu sangat. Sangat melanglah gitu nya suara na'ana, suara emas, perak, karma gaya laku korina, aduh melang disini gue sebenernya kadekan nama sahabatnya tidak semua yang indah tidak itu indah ngomong hey. oh, soalnya kok gunung tiga jauhan indah bener coba sampur gue, wah jurangung gue aja awet tibu-tibu nih lejir padahal menangnya cor menang moles, kumpang itu tibu orang Masya Allah, jalan jiwa jadi <tuk milik> um, bisa bahasa Quran, ayah bahasa mushaf. Ari Quran mah, mah Ari Quran mah, -mah. Ari mushaf mah di samping huruf Qur'an jeung kertasna jeung jilidna sagemblong 30 teu tahu Haram cek hukum fikih madhab Syafi'i diantara sapi safinatun najah atau nafatuluin kajalma nu lute gaduh haram nyabak mushaf. Rek nyabak kertas jerona haram. Rek nyabak jilidna haram. Oh nyaba aksara aksarana naon no, teh Aduh Kumaha Kang lamun jina papisah, ayeuna teh jadi teknis papisah. Ngis papisah matulah teu lain Quran. Jina papisah dicok teu ayo Hayo geus berangkat di di babakan, di babakan. Ujungna mereka mana? Mereka pasantren, pasantren mana? Pasantren alam gaib. saya sengaran pasantren teh, <tworm> mana yang penting mena? Silungan danir akhirnya hujan, ya cek ubi nanti ya Qur'an, ya kitab mana, ya pakaian, ya beas, ya cuek, ya timah, ya baturan Qur'an mungan, dihijikur budak nanti tewuduhulah, haram tewuduhulah, haram tewuduhulah hmm, nah, teharam, daw, temawah, Quran nama kata haram, dah, cuma tewuduhulah Qur'an cek budak kata, abimam mawati mawati mawati nah tak kabawak Qur'an jadi, haram sekeh niat mawa Qur'an wudu Eta <tuk> maka bawa Bunaya satri mawa AWW Untung diharam haram Untung diharam Abdi mati mawa AWW Kaba bawa Bisa ya Kan, kan masih begitu nyanyi Ayah Allah nilu naik gitu Kan ngirim Ayah Nama 7 detik Awa awa uuuh Pengkhianat Eh sa usah Eta mawa Aya selawak Kacandak Haa Boki ma buakir Ya berarti gimana Ya berarti Ya Allah ya Allah, ya Allah. Mentak membalikkan gumir la suhu illal mutahharun tidak boleh menyentuh Al-Qur'an di 20 kecuali jalma anu suci tina hadas alit jeung hadas ageng. Ari maca Qur'an teu kudu wudu, halal haram. Paham? Wow. Heh, maca Qur'an teu wudu? Nah. Heh, mun teu wudu maca wudu mah jeung boko gawu di samping macak kurana di deureun dicabar dang lengkap pe santri anu ngadong ka sinuburi di sadalila ieu kan abdi mikiran patomué juga hiji leueur kumaha kana dina patomué juga hiji budak anu geus tawiz ari tamy téh diajak kulawah dah wayas wayas roba wahdah wayas tanjawahdah urus tamy téh tuang geus punya lirat leut punya lirat ibak obeunya lirat éta tangis Tras sih iya budak tamby menang aina dihargai kenya mau Quran menang, kau rek belajar di dikelek, di eh, dibawa kabur. tapi aja bahasa kita walau juruhan sanajan budak tamby jatuh juru di mana ayah ceramgak berkit daun. abis candaan banyakin kamu ya era, candaan era deh keseruan. ayo lomba kan candaan lomba dari ngopi dari temawa. ada yang namanya serasi umum, aina kaki itu kumaha sama makanya e, budak letik Junuh apa bari budak krek ngaji diperkosa nagelung karena jadi Junuh eh buku nyaga mana wajah mesti rakyat mana maki kumaha budak letik junub eh diperkosa mana diperkosa wajah diperkosa wajah <tik> <tik> ya omong-omong om, om. ya kan nanti nanti nanti Beda jen hadas agung badai jinabah badai haid Badan nifas, eh tambah macak mura hukum raharam. Lamun kadeni, kucepil. Aik punyam punyam hukum hukum hukum hukum hukum hukum hukum hukum hukum hukum hukum hukum hukum hukum hadas hukum maca Quran di hukum hukum hukum haram, hukum jadi hukum hukum hukum Abdi baca teka deng ke nih te na na meleho na nih teka deng leheng torei aino leheng gemul, ngurang cecarau kan mang temani sam burger cekau mang tarik tarik tengin luas kere tarik kere kere kere kere kere kere kere kere dengan kere Mendak dicontohan urang ayeuna ku Akang di dieu si Tetres sakaluwarga. Kunaon diayatkan khatmil Quran? Hiji acara khatmil Quran adalah siar Islam. Tingali surat Al-Haaj. Wa may yadhkur sanai Allahi fa min taqwal qulub. Sing saha jama anu tanda-tanda agama Allah singsa zaman bangun gen si'ar agama Allah itu tanda takwanya ht Di akang di bioteh takwa ht kedua iya al quran te, didikan al -Quran te, sunnah Rasul mana khutam Al-Qur'an dipertahankan mana khutam Al-Qur'an dilestarikan maka iya kampung bakal dipinuhanku barokah di pangeran amin. Amin. Amin. amin tapi sunnah Nabi dipijana Sunah Nabi ditinggalkan, hutan Quran dibuang, sama dengan nantang datangnya burtaul. Mentaikari mati ayah, gempa lu uh, enjaujau nih, malam jumat honggo kemarin. Buh ya. oh, terkata, ya. cek budak terkata. Pak ya nonton terluka, gempa tuh disebut ramai penyebab tulanya di Pasuruan. Ayo jumat malam ayah ini tuh, oh tuh diurang matahari. Orang yang tentikan nanti kan ngacol nak kena ya Allah ya jadi yang paling kan jadi Ya Allah ya sirah ya Allah Neng, tuh? Cek si ke api kebiyul Teng ngarki, neng mati neng wajili hobarnya Ya mau dada Nguh dihigikan, bawa di mana ayah aja jenghuy ngasih Neng, Ya Allah ya maha <laughs> bangga sih piring para kampung provinsi Jawa Barat khususnya khususnya di Kulon Progo. provinsi Banten masih kerecer umat Islam an antusias, panatik karena kota pura, itu biasa. Namanya gimak mi, meminimalisir. Iya udah tuh apa apanya? Oh gimnarto, gim online nanti. Haha, ya meni kan. <laughs> Ah, Ayo tanggulah kalian, teh orang mati bisa. Ya, ya Allah orang menyewa kimi mah, ya. yang buang jodohan, buku-buku pencetunan. Ah lihat saya berhenti karena karawin neng. Dengar, Alhamdulillah neng neng ke malam anu pada dihatang kerdak HPT di tunda. Nasser episode sawer pan ku mamang, seratus ribuan ma kulibuan, emu balik jadi sawer licik. Sehingga tuh kawuran manusia karung, bener benar di alam batu tower, nah, malam hari kita mana buktasnya menanamkan kepada hati anak bahwa pedoman hidup adalah Al-Quran itu pernikahan luar biasa serupa rasa tadi dipayung ini hadis tadi panjang tadi dihukum filim bahu hakul wal, hakul wal, min haqqil wala'i alal walidi salah satu asya'i anta'isna wayu'al imahul kitabah ida'akul sahur kani jarang suhu tugas bapak kang jadi anak-anak ne wayah ne anak urmi papak tahan al-qur'an kuna ayat tahan quran, pembuktian si akar didir sebagai bapak bis kalah tugas mama tahan al-qur'an, kaya akar ngeris mau <tuk tahan al -Quran> kaya <tuk tahan al> ngerisri <-Quran> ya eng guru sakeng eng akak da usahane mah jalana metu diampalan wangi bupati teh TS usah tahu danna Quran ki la yukallifullahu nafsan illa biqudratih la murida sahibu warid ma yassiru wala tu'assiru wabashiru wala tanfiru hirup itu jangan mempersulit-persulit mempermudah pemuda urang teu kasih datang apa ustaz ustaz ia amanah di Allah putra abdi pangembakan Al-Quran rek dihatamkeun ke bulan anu bulan rajab tahun saadi cek Pak Ustadz, tenang, nanti ngari, ambilain, lain kameret cek Cik Ustadz, lain malaikat, tinggal nih Sama rokok, kirim, sasamu hmm, Catet ke, Karung beas, karung catet ke, kabe Haa, budak nabi, cuntak, jadi Pak Ustadz, kurang ajar Tak gitu nya, ima amanat, kasarayana, lamun Lamun murang kali murang elmun nah yang keren bisa, yang berkah tegur aneh-aneh. Si minen nyoda tuhan guru nasek itu, eh, otak budak kain, pihakunya enak aja deh. Lamun dengan noken berkah di guru nol besar, bangunlah mas tren satu tahun, alhamdulillah si para tajungnya aja yang diakui di kemendikti, kita berpanggilan, coba ayananya dasar. Di naga ya. ayo OVO, bad Vivo, <tinyan> Samsung, biar <tinyan> Nah, tunggal itu lah ini, anu hape naga lapak, udah apa naga pixel tadi ya? -na <tinyan> <tinyan> ayo, etapungnya masya Allah. Meni glowing, 300 ml, 700 ml, deh, tanya tidur, <tinyan> 100 ml, 100 gitu kan? tak nah, ibu-ibu sandayana, kurang-kurang kali ngawas di sah di ustad, anu tong rek ngal kue mana, rek sami ngusak kali mana, perbulan mana, pak ustad, iya yang karawasan, tos panen, sakinta pak. cek pak ustad tesis nariot menanggapi kamarik di santayan, eh <tuh> jajar. Hey, ya, ya. begitu ya ustad nanuang beas anu sakinta tanti wali murid harita keneh elmu ku Allah bakal ditransfer-transferkan karena hati rinda amin yadisna man aroda ayak dia hajatahu kodim adiyataha salah suhadis riwayat ayisa sing sahaja manuhayang tereh hasil maksud lelakir sodako nah nabung ktm katemu gimana nih kateminan nabung hente cik satu, mereka berapa? Berkata, Ira nabunglah, acara Merknoor, Lini, Sabikin. Nabung hela, Nameka Ate, Ibadah hela, Kataraku, Yakanasta, Ibu Nabung hela, Wirid hela, Menta. Iya mangga wencan, Kisaki kulian, Muslim kasbon, Alih po Allah yang diturunkan, Ngaji Tara, Mihuan Tara, Berjamaah Tara, Cek malaikat, Cabak tak tarang panasnya bener gitu, sok jajan, ah diman biasa mati aja, benerin tunaruntut pak Ustaz, bu terapi kemana Ustaz, alhamdulillah ya perkembangan, kamalimam bobo na saja, mana kiljam, <laughs> atau pernikah, i ibu bobotnya torekat bu, torekat sandri, tolikotin naung, torekatku adalah tidur, namun <tik> bentakan masih apa ya Pak <tik> bener tuh ya? nampo itu masyarakat halal haram haram Tu oh, ini panggung masyarakat mentak santri makitu itu jadi menurut santri bobo lain tak pulak e es kernyalamat kerupan dengan godaan-godaan iman hatu daku ntar santri simpuring sama itu, anak wihdi dia simpuring pasti jam 4 di buah ke sana santri Kiri kan, kamar berjamaah. Kakek, beres berjamaah subuh, kubur lagi kurang. Saji jawab, kerja, kerja mungkin apa? kere, Akar kurang, kure. Aku gitu kure. Aku kure, kure. Kure, ikan Kure, kure. Kure, kure. Kure, kure. Kure, kure. Kure, kure. Kure, kure. Kure, kure. Kure, kure. Kure, kure. Kure, kure. Kure, kure. Kure, kure. Kure, kure. Kure, sana ya sabi mah muda kayak kerebisa abina beler abina kurang berhatikan yimabada hayong karawasan kayak usaha sanita ya pak ustadz ya biasa beri gue lebuan ya tanya si, pak ustadz ya tu, nah ustadz bisa ngahutangkan dah sana sih ngamalkan ngawas kamari loram san ah, ya begitu iya ustadz ngamunakan ya, etta artos saur Allah malaikat kirimkin kirim, elmu el kaula karena hati etta muda buktosken kuihya jizka Allah ngirim ilmu kagilema kasawai langtel langsung ke Allah tapi biwasir totil malaikat melalui malaikat Nabi Muhammad Nabi wahyu pertama ikhro bukan langsung ke Allah tapi melalui mala jibilita itu ngadil malaikat muadai gendatang kan ht anu loma satwa nah contohnya Dina kita beri adu solihin karangan imam Nawawi disarang beri lupa lihin kan jemur rasul Lami teka dong kapan jibril kan. kesel aku udah jem CES eh, yang urang kan CESnya lain Kang jemur rasul jem jibril ya CES jem ijro il ya CES pun urang jem ijro il voilà kenapa lain awal itu nolak ijro il payah kayak <guluh> gitu <guluh> <ranya. tian> nabi idris Nye es nabi Idris ke Dongkap dongkap ijro Ijro'il Rek ngalongok penyebut nyawa, ah ngalongok, nablima nah badai, nyebut nyawa ada properis, lain kali sakitnya sakitnya sakitnya sakitnya Lain sakitnya sakitnya sakitnya sakitnya mau, sakitnya sakitnya sakitnya sakitnya sakitnya sakitnya sakitnya sakitnya sakitnya sakitnya sakitnya sakitnya sakitnya sakitnya sakitnya sakitnya ngan hayang hidup cepat, nah, cepat, dicabut nyawa nabi idris ku ijro iya bera dicabutnya malah tak suka di da malai sama kerasihan malai kan bera jung jauh jauh jauh muan i love you i love me yamilu. waduh mangin usia jen malengi doi konaan kan beri bukan barhiana, aku kan mendapatkan setok muan gagal iya kan aku akhirnya hirup dari Nabi Yaddis sahur Aina uh, ijroil Yaddis kumaha dicabut nyawa lebih ribu daripada disisit kulit 100 lapis pangkat Nabi pangkat Rasul berikut tukang neraka baik baik dicacang ribu nangit kamu tukang cerapan waduh yee yeah, kamu selalu siwi sabar siwi sabar aku kurang cemerut Hadirin, tayut di kiu-kiu-kiu-kiu Membalikan bentak kemejaan aja Tanggulat, waduh Hadirin, kawin ke kiu-kiu-kiu indah yang luar biasa Membaliknya cari laku Membalikan, waduh nah, nah, hadirin, nyandung ke sana Hadirin, ya tampon kembali curang cinta Membelajikan sama lontot Ngesengin grup -wa, Grup Ho Ipin Sing <tik> sekaan <tik> <tik> Akang sadayan Akang sadayan akhirnya ngecek Abi Idris, Israel, kurang mah yang jalan-jalan. Ah, kayak kita tuh jalan jalan-jalan aja, turing-turing. Mereka mana jalan-jalan, pelabuhan? Hmm, bukan level. <tiri> yang kemana tu, tuh Idris? Yang kasurga, jengkana kambuan. Cepi Israel, bener ya. Ah, gitu eh, kayak aku jualan, batu, batu yang motor Emeq, kurang nonton, X Max, 250 cc. Bakul buka X Max kurang lama tayang ke Timex 750 cc Bakul muka Timex kurang mana nih Mobil Grand <suktir> Max Sokaman mana lagi Opa gue mau muka L Ia ayatnya Gulaha ya, Stavil Nadina Ia ke Lamun Walla Dina layalakun Isti paham tapi katakanlah Songo lo wahai tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu masa di dimana orang masandra itu kaya tuh usaha buah abdi abimah kawin-kawin ini-ini ngerti itu ya simhat be amin saya mengatakan ke pretop eh pembeli-pembeli adalah raja betul bebas menentukan dan memilih teknologis memutuskan hehehe memang gugus anak matur ting aduh aduh banyesan dasar hampas apa sih Anu, waniku udah bah kau ingin bisa dengar? Nah, akhirnya kau mau ingin bisa dengar? Ceki Jiroilte, ayu. Kamana? Abdi Mahyong kan adalah khalula. Kiki. Pas, tapi keperbatasan Ceki Jiroilte Jendres bukan aku tidak menganggap temannya. Ini bukan wilayah. Tuh gitu. Lurah Aina Lemur Sawaja, yang kata wasa Andi Ciwala. Beda pemikir. Kuma itu Apikana Raka, tuh yang mereka bisa dengar. Kat dekat. Ya <laughs> Jang Iteogil dak AES yang berkehen malaikat. Aya nam lain Idris sayang nya hueun naraka anternya. Siap deuih hamba Allah taqasih Allah kanya Allah. Hai Idris, jajak ka naraka. Beuh eta dina naraka ibu Sok Idris ka jeroh teh numbung gunung teh jelema miskin. Ngagulung jelema miskin di naraka. Uh hadehna buhareh, petasan geus hampir hancur. Ini kabeh simbolan amin. Miskin mah kemana? Miskin mah kemana? <SILENCIO> Aduh, eh, gue mah lanjutin. Eh, itu miskin harta, sales, miskin ilmu, kedua ngaji, para di Calon neraka. kak. Sakur, guys, bang. Cok, gue nih, gue anjuk, sangat. Guys, gue hatnya kan antara kreatif, ya, mungkin anjuk. Pulang, saya, tiga. Kedua, kedua, anak kak. Pada abdi, gue cukup, gue sholat, Jodoh ayo sholat ditariman usul di sholat ditariman usul malawun kira-kira balik isukan ke Pangeran babutnya ke sholat kira-kira salamat kurhihi amal soleh paling aman ngaji sok sholat dari udun dari kepernya puasa jam sholat kurang ini dikomo sakti samping batur. dur banget ya. sholat mah ketat, ibu ketat mah lawang tapi ngaji, nanggih gado jadi itu. jadi ngaji mah nutupan paham jadi itu. nanggep dur, nanggep dur eh tadi tertantik kemana tuh ngep hamil ngaji mah, mah. aman ngaji bareng ngopi jadi deh ngaji baru ngaruhku jadi nah, iya, iya. itu jadi teras terasku baru ngopi baru ngaruhku baru nyanggunya gak ya. boleh makhluk kasus seperti kebetulan pak kiai internet bimbingan tapi aku mah terbuat caleg lama kira rematik rek makhluk korosi baca kiai sakalian gimana bawa bebas ngaji mentak cek iblis mane rek sholat getol sabodo mane rek puasa ramadhan getol sabodo nganti cerk iblis mane to lagi lagu ngaji aih mahal kabongkar kumane Mentak iya lah aduk pemenang-pemenang kami Amin Neskona kaya paham di maizu mingguan kemingguan yang sholat Ya bisa Jadi bikin ga kasihan. ke sirat Alam, si perempuan ada informasi kamar di Ruju Sinar Laka, sinarlaka Ngomonglah serang pengarasa abah abah Di babakan masyarakat nakir-kir-kir Berjamaah orang tema syoko Tunggu daging pinu nakalungan kan abah habib dia bohong gak jelasin bahwa di dia sama kabe sadar karena tugas itu wajib antia Allah sebagai hamba hamban amin sing, eh si beribu tentara harung kami ngobrol 3 jam 1 di lho bapak ayah kata gitu nyaran bapak teh. mohon uwe sama kena panggawasan kena panggawasan kena panggawasan kena panggawasan kena ih meni ademnya kita ngerin informasi di pengasa abah habib tentang enak kekompakan orang bapak Lamun hanya tinggi pake petasan kabe kurung petasan <laughs> Terima kasih Gustina. Akhirnya ibu Salehana ini nabi Idris beres dengan neraka. Malaikat mas ah herdang tibang herdang didikan Idris mencoba urang. Tengkanan neraka kerudut metal karena kumis. Tidak kuberuk bukanlah saya RT KD ini. Nah, ya akhirnya malaikat abimah yang kasih hurga kasih hurga, ayu tu ibu malainun ru'at wala udhulun samiat wala fatura wala qalbasa di surat al-waki'ah uruban'at abkarun uruban'at awwe -ab -ab surga mahiji abkarun kabeh parawan berlaki surga, oh ini di hampurannya menggun hampurannya tuan ini, ini di surga maka be gadis hiji lalaki Allah bakal diberi kekuatan seratus perngin udah udah gawe udah paculit <laughs> <Didi tumpu> udah udah ngore suki <laughs> suki suki kegenah masya Allah hiji lalaki kekuatan seratus aderai wawahw ayo nama peloy kena elana diban baklaku haur Awewe surga mas, Allah dina awak ya, ame karo selamanya gadis. Tuwe kata gopat dan longgor, pongpet terus. Mudah-mudahan <tuh> <tuh> we ibu-ibuan berajin kamu masih sih jadi bidadari tadi, amin. <tuh> sih jadi jodoh jangan amin. Mohon doa kamu tulis. Kedua, nurban umurnya sami di surga, uasal huran, uasal apen, sahul rasul umur ahli surga sami usia 33 tahun. Mujur na bekiang. Lah 50 maatu eh cepolot handek kena kana tongong. Di surga sih di surga sih sehudan. Adak saretik ayo asung. Mundungan. Heh, sedik. Tilak-tilok ka. Jang umak Bakal sami kabeh jengkang jeng nabi Adam, Ewe lu pene Rata, Alifin. Siti kala nasib lah. terus akrab, disul gaba, sami, mentak, Ewe, jangan maju kabi, tak kembalikan batu. kabita kabi tak pandai, imah, pengen lu yang mancung. Nanti itu kacau-kacau, kacau-kacau, kacau-kacau, itu benar-benar Mudah menjadi surga kamit hmm. ada gampang ya kasurga singgitona mas ustad beriringan gawus kayak kamar kayak kasurga coba saya ke barang campung. ustad di kanaragati rasak itu jamblang <tuh>. so Nabi Idris kasurga penuh dengan kenikmatan akhirnya Nabi Idris keluar nih cipta malaikat Idris balik can waktu na can waktu na untuk kiamat gelap kasurga Nu maot di jaman baheula nepi ka ayeuna can ka di alam barzah, di alam karantina keur nunggu kaputusan. Maot ka yang neraka naraka langkung akhirnya hiam. Akhirna manehna siap balik kaluar, pas di luar teh set Idris teh. Malaikat sanatingaleun. Di mana? Di gerbang surga, cokot burung. Oh, ada masih kedung. Ka gerbang deui, teh malaikat penyakun kak ijro'iyo mau balik dari pancar waktu lah deh kapae cek malaikat tertipu tihibu deh tuh ayak gitu kan wajar kita contoh sifat, -sifat patonan luar biasa gitu tak nabi edima, pi, yang mah ma'pi bahkan yang nabi itis matis di tempat kena tempat ngeluhur tak gitu cek utih maheri gara kak ijro'iyo napae suket datu ya Allah ya Allah widin ya, ya. kartus kartu. Nah, dekat nah, ini, ini yang berturut ini, gila tuh. Jangan parah para para sariahnya. Nah, ternyata ia pendidikan Al-Quran luar biasa. Saat Al-Quran, imam umat Islam, pedoman hidup umat Islam. Baca. Segatastikna. Rodi, <tasih> Tubi, Lahir, Romba. Wahbiu, Islami, Dina. Wahbiu, Muhammadin, Nabiu. Sembunyi sih, dia sampai ke berikutnya. dong Karena saja itu bukan parah. <SILENCIO> itu buat kan? <SILENCIO> <70 -an, amir. SILENCIO> <SILENCIO> yang baca pada main. baca-baca, nggak enying, doa 70-an amin. Kalau adik itu bilang, Islam ini, yang itu minta tuh." jemput deh, ya kita ini kan kerja nawa yang macam macam, tenang, gimana hari ini apa 40 Kamu berikut tempat puluh aja, Nasib bukan Amit-amit Nasi santri, amin amin, kawin kawin santri, mama sadar pernah surem, kau orang yang kenal ada beberapa itu mampir, jadi nasi urut ikan jahe, satu itu juga bukan layar. Ternyata Allah menjawab waktu semakin berjalan, sekarang datang kecantayan mengemis cinta. Habun ternyata kan kamu ngalah deh Nunges nunges beri ya ingat deh Mereka pasti ada apa-apa gitu Tapi cina abrikes janda Ini orang sebagainya akan cina terbuka hati Untuk menerima yang kedua kali Ya cina beri mohon maaf Kuharankan cintaku kepadamu Saaklah Ya hadisnya inal halala bayinun Wal haroma bayinun Wama bayinah hukumnya mustahabiyah Halal keces, haram keces, halal lain, haram lain Subhan! Pemajikan lain, kamu boleh lain, suhap. Kamu bertongkrang keras-keras gitu, ting. Contohan, daerah pemajikan di gede. Atau singgih, saya ingin banyak. Mau majikan di rumah, siaplah. Kanasir, daerah. Ayo kerja begini lu. Dah kubu ya mah, jadikan batana masalah. Oh, kayaknya dikarunya di rumah. Mau iran, kayak daerah. Ya, puas Allah, kau harus koneng tanpa berduka adunya itu alquran ke. al pedoman hidup umat islam sahwaed di nama nahna gaduh hafalan alquran begitu orang tersebut maut di alam kuburnya insya allah mualfoek Bahkan bisa lampu super caang lebih di Beijing, penerangan jalan raya penerangan. Cuma cakap, Imam mereka tiap-tiap tak jelas ayaat siapa. <tuh> Mau walaupun walau walaupun hajat eh, kata orang. Alif lamim sakit gede. Eh. Alif lamim, udah <tuh> <tuh> lima <wak>. ulang. <tuh> Kamu <tuh> <tuh> <tuh> ternyata di dimas di murim apa seribu-ibu jeng bapak-bapak uyasin katalar, tabarok katalar, abdukhan katalar, al katalar cilet kuno di bisi cenet jaga panwan ragun manten terbisa macah tuh kolot bahulamatan kolot ayun eh, kolot awun eh katalar yasin, katalar waqiyah, katalar tabarok di mana mawamu niona ge aku soreng wa ca di alam kubur teh ulin nah ia didikan akan tameni putri rate kitu dalam acara walimatul hidah atau walimatul quran daun bari gede lawan jamaah geus teu alquran di mana jamaah geus jauh jeung alquran allah rancam dina surat toha ayat 124 sampai akhir baca ayat tadi <tuh> wa Ola kadali, kaatat ka ayatuna fana sitaha. wa kadali, kalyamu matungsa. wa man, jadi ngesahajalmah. Cekus sufi ingin siagionah. Amrek pejabat rek rakyat disebut Man, rek pamugelat, rek istri disebut Man, rek jangkung, rek pernek disebut na man rek tulis rek petot disebutna man rek poldas rek cagetrak disebutna man arek lunyung arek penyon man nah. man disebutna isim syarat gitu nama bagina salah sawios ambil jawab zima anu ngajajan mungkin kan dua penyon nomorkannya dia syarat udah jawab syarat mama dia ini awal motori aini sekali jadis terusnya pas ngantor lah ke hari ayah pengilmadi maklum pengilmadi maklum pak ilna domir mustatir jawa mustatir nabwa balikan aman jumlah pengilmadi jadi pengilmadi saran uaman aklum Saur Allah jeng sahajal maklum enak enak uran nanya awal kayak ngabali enak enak enyari nyeri. tune malang kan mantan kecewa Pangalah, <SILEN> cek <confuse> cek cek cara keretnya, mah enam Jum'at, oling, turun orang Korea, benar deh kan? Tenggelam, bayaran kolargis di Palu, seriusan pelat gitu. Ngaran-ngaran jelas nggak balir terbenar Uman A Al Biki dan barang siapa yang berpaling dari Al Qur'an. Maca tarak sokomo ngamal, nawentah jawab mansartia. Fa inna alfa al pa'u wakiyatin fi roti jawab sartin wahwaman. Fa inna lahu mai satar. Ma orang tersebut akan mendapatkan kehidupan yang serba susah, sempit. Jelebu kurang cibalan. Hirup nte semplek nincak sempak serba salah. Tani ancur, dagang gagal, bisnis ditipu batu, dagang batu, karak jadi di Batak Kawin, memanjikan disitawi toha, budak, banal, tujuh belas peraun Kunaun yehirup serba salah Cekil nomantik, minapak bilalah, teka hati ayah hasil buah lamun hidupan serba salah? Lawan penyebab utamanya, Alwi, Allah Ta'ala, dikirlah, hirupna nabi setengah waruk karena Al-Qur'an. Di mana Jami, di setewa ujian Quran, Bistara macak Quran, Komuk nama al diajarkan kepada kiai dan diwanan. Siap-siap, hirujeng, hirup bakal bongka, Di dunia serba salah, Di akhirat tafsir Al-Qurtubi, Don Kakek asuk ke alam kubur.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 Abdi ma'ah dua teh salah rakyat pangeran Ah kau lagi mariamannya mari, mari, salah rakyat Tinggal lagi itu Banyak sih inget Nah hanya abdi itu Arig dua teh hariam-hariam hari, ting hari, Cepangeran hari. Ainggi maria siap hariam <tum> <tum> Tanya rakyat Allah Wa ma'arobu kabidolam yulah ambil Allah tidak perlu doli kepada nya. Ulang program diisukan Wasilah iya acara mahal Karena iti acara langka kan Duh umumna acara apa? Nih lain acara nama Gue kira jaban yang Quran, kurang, 1000 kurang, 500 Mau nunggaling rajaban di Biaw, Mau nolongnya di kacamata? Kayaknya banyak, kadangnya sih kayak gue. Kayaknya banyak, bang. Kayaknya banyak, bang. Kayaknya banyak, bang. Kayaknya banyak, bang. Kayaknya banyak, bang. Kayaknya banyak, bang. dua banyak, ah. misalnya Kayaknya banyak, bang. baca banyak, duha, bang. rasul Allahumma bang. Kayaknya banyak, Lajeng buka Al-Quran, baca, nah, hancar. Terkena seger seger saya Langsung jalan mau. Mungkin ajalan pilihan pilihan, satu matang, betul. So kayaknya menu hija-hijah, Pak Bluman. Kan, itu harusnya 20 balik. Ah, begitu, kemarin itu 20 Februari. Eh. Langsung itu ngomong lebih seperti ada, gitu. juga. Macamnya yang penting ikhlas, beres dua, beres sama, kro manga badai sakaca Mangga, badai salamar Mangga. Nu penting Unga isuk ngobrol aja Allah. Siapa yang membaca Al-Quran, orang tersebut sedang ngobrol dengan Allah. Sakaca bisa Islam. Program sebenarnya, sebenarnya memang mau tembaga anulan pernah namaskan Quran Tosduha. Doa Ramadhan lah, tamat tu aneh. Direjem bisa RT ini tuh maju ke hari sila tengah waya kalau tak buru buruk, buruk. mana mati anas papangin nape bener dah. ya Allah di bala desa ya aneh nyalirannya mulai besok caroke bantuan karunia usaha supaya bikin maju, budak kurang belajar supaya bikin cerdas dah kolok nasarolah di baca, mulai sekarang kalau gimana keren, hmmm kenyanyi tadi lu bersih baca karena cana pomi hayang teriak tamat ku mahalamun kia Tos salat maghrib di kere, di bu Abi Hajar tadi, saya Abelima kos isyata maghrib, saya Luar biasa, jawab jajan mulai, Mana Mana? Tarawas kere, sana aja hutan gede Kabayar, dimana duit kes aja Hohohoho <tik> <tik> <tik> oh. Begitu <tik> Aduh badin ibu, coba etas si, ibu ima Eh kampung nama dia libatnya, pemibu di anjayan ga ditukir lewat jam 8 isa ayah mudah tiruan ke di sisi jalan pas warung ke tu gitu. tebalan ditanya, badan liwat dia dekat tembok <laughs> terpat tanya tiruan akhir liwat disitu ini, balik ke jam 2 kiri kiri, itu ga jam 8, 8 10, 11, 12, 17 2, genep jam, labur genep jam dipake wili di alam tituh eh tanggir disekanungan nanti 5 kuota HP, HP panas baterai omot, sinyal juga akhir dibebutkan, akhir pas datang imbokan kerakannya tuhan kau yang terpendam jauh, eta genap jam dipaten maka macak Quran gusti beres maca Quran tinggal ngomong kia cek hati ya Allah kalawan barokah awasan Al Quran Abdi tawasul kang gusti Abdi hoyong imah dua lantai wede, tuh genakan pan kau yang maca Quran Lu dipenta lain kulian, tapi barokah. Nggak kulian, lu di akhir-akhir. Ini mah kekebulanan, nanti teh, Kekebulanan. Dedeh, dedeh. <tik> nah, namun di para perusahaan, lu kehairan, Ya, beres macam, setiap ya, beres macam Qur'an, ya. Beres macam Qur'an, salakro, ya Allah. Kalawan barokah awasan Al-Quran. Kalawan barokah keagungan Al-Quran. Abdi Tawasullah Gusti, Abdi anu kes <tik> pangkanya kamu ada kendaraan, plat putih rek motor, rek mobil tungtuna teh X X berarti kare di mau nyobong apa di maaf di eh siapa ini tuntung nakeh X, Y, Y, kayak tak lantar ini siapa itu merek kan? terbukain motor so deka musing sop mulia animnya abdua nantar angin pun bojo, lers Bun budget tiap tas duha sajus. Nama kita lupa pangaku tuh kepangeran. Rekod rekod wirin <laughs> yang palapon palapuan. Wirin ngek, wirin ke kamer, pikiran nge suka, pikiran -suka kan, semua bener, pikiran guska aku atas sembuh bener. Nggak cakuran mulai isukan. Abdi makan tiap tas duh Hamid terbiasa sok sawah yang ini, sok eret yang ini, baliknya sok baliknya sok sholat enggak tekan sholat orang. Oh, Angin ya udah jelas, tas maginwe beres di depan maghrib, langsung buka tong ngelapa acara baca, ngahan, beres, sakaca langsung ya Allah kalawan barokah al quran abdi nyuhunkan, hoyong udah lunaskan sametan serwala ikat teh, gusti ijabah, ijabah terus macam quran, asir-sir kalo lunas alhamdulillah gusti bagus di haturnumu, terus lunas eni mabdi hutang <gülüyor> udah yuk aneh, tamak ke surutin, tas ke buhin mau bang emu ini hmm, ya, kali-kali mau bang jauh, mohon mau nakin air lah. Sakek, pakai mungkin incar oke lah karena kakak gue belum. Oh, pakai, abdi berjanji <ket> dengan sesungguhan tim, mama abdi harganya karena takar rambutan. Misalnya contohnya, oh, woi, Nah, ibu sadar siap-siap. Ladang acara wali maha ku kan kurang realisasikan kurang nyaya ya, cat pang nama tinggalin dekoran nagih gusti lampu kesimpulawih <tuh> salon hidung cair nagih gusti tinggal tinggalin ayat dulu jenis iki air putih air mineral dengan merek Aqua atau Danone kedua ayat air Sprite mohon anu sok jijer jessan di Monggo sampai siluman letak Luh larutan mah penyegar cakake tilu ek ayeuna. Be mo tilu Bersyukur hatieu urang atawa kakeakeun kaitu. Tajamnya ieu teh gunam make tilu, ieu tilu tujuan, tilu rasa. nama gina, supaya mencapai keindahan Al-Qur'an. Amin. karena karnasir lawan Mulai besok tidak ada waktu lagi. Nawargina sahur ka jurus jelma rek dicabut nyawa dina pagawean dawamna. Lamun urang dawang Qur'an dicabut nyawa na, rek maca Qur'an keur Qur'an beres maca Qur'an. Lamun gilana gaplek dicabut nyawa rek gaplek ker gaplek beres gaplek. beri boeh teu mah tindak pokorna panjang sabudra. <Tan> beri kitu gimana jamitnya sepertinya awrod dicabut jawana rek awrod ger awrod beres awrod iya jamitnya sepertinya kajar santri dicabut jawana rek ngajar ger ngajar beres kajar tinggal e, gitu mana pilihan ambilnya sepertinya masak ya, nah weh tutung na kongkor nah <laughs> <laughs> gitu nya sepuleng kesempuran programnya. yang berlaku oh, ya. ibu Abdul laman setiap ayat kahaya melaksana terus asal disiap duit. Ya. <laughs> Enekar yang helikopter sih mau itu, cek pojoknya <tuk> mahiwa, mahiwa na, itu barang dunia, pemerintah bidang daging tuh, buat pemerintah di rumah muncul tuh, yang helikopter, saya gak mesti minta mobil, nah, onogih, ah, ketemu, jadi kakulon macet, kaki dua, jujur, alintan, Jalanan eh, layah, jauh, layah, ongol, teh, itu paling helikopter, malam, eh, coba gue mau macet, gak dipikir deh, ih, gue beli di mana. Namun ngaji di babakan turun di buruan di bunuh, Itu kerenang tuh dalamnya ini besar kabe pukul lecer belah kemunolancingan jeroh ini asup ke ya, batu sekintas si setengah empat ribu dan singkatnya ini karena macam ini kurang babaragan baca al Quran perjanjian Allah nyatet, malaikat nyatet ibu badai per malam sama pro atau sakaca sakaca haji Anu kerudung na beritukulang subuh, hey, insyaallah si kecinta lovers. Nah ibu-ibu na, -ibu oh aneh masuk acokon surah. Ibu desa kaca pada Salaman, Dawam na Dawam na. Sama mampu na kata Nah gitu bener nggak jawab, sama na ini dia selendion, girls kerudung na berium si gadu mila. kini seperti ini kak sahibullah bayi hadir lewiti opat kunuh maka yi hadir kabeh bakal nambok dan barokah keberi bumi amin yi hadisna mansarna sunatan hasatan falangu ajirah wa ajiman aminabihah ilayah yaumil kiaw tapi bila mulai kendang duwetan datang seratus orang seratus orang ini balu eh kuhuluhi seribu beli takor seratus balu Oh. untung iya kurang toh nggak nggak nggak kurang bisa menang ilmu penting ayana atau keberkahan Allah iya lah iya lah di rumah M L N tetap pegwal ayah dah hancur terangka jadi kadiv transfer nama ini bikin berharta iya Amin karena orang bersih <tuh> bukan ya Amin atau makde ya berempatu nah ibu sadayana ayah buatnya sakaja sama kalau salaman Kargoan baru jadi, ikut aneh mana? Coba bentuk pahmatu. Abdurrahman teh 45 nih, cakit teh. Mungkin masih kena sama jengka abe dia, mah. Yang kalo udah sandi, squad natek, ibi-ibii. Enggak bojote alhamdulillah. Cuma saingan ingin ambil teh ini. Atau nolok Abdurrahman, usia 50 kali Nah jadi pesantren kebun di Gibu, mungkin ini kami masya Allah nih, mau diumsul, so. pakai <take> nada nah nasi. Ya, target kamu nih kebangku ruangan, makan kurungan, kikuk, kasih banyak pakai ayamnya, untuk bon, kena ngawain kawin, tepukusnya. Neng, pada saat -e. e, nanti itu dipanek bingung ramai. Neng nanya nih di sini, nanti ngisi, nanti ngisi, begini nih. Ujang santri, pada saat kaca, pada saat makro, pada saat aman. Mulai besok. Saya tak mering. Saya ibaratnya bisa. Benar ya, cocoknya, cocoknya, kasih perasaan lawan. <laughs> Ini bisa. Nah, mari kita abdi mengimani Alkitab. Rukun iman, ayat genap, biji iman, garisti. Dua iman kemala, tilu iman karena kitab lawan. Quran, apalagi baca-baca acara kemudian waktu di Iman karena kita dipertanyakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jangan salahkan Allah Lalu terjadi kehidupan amur adu Abdi reka buktikan Quran adalah perdomanku Abdi kari yang dibaca Tah tinggali keberkahan bakal beda Mudah banal ngeredak jadi bala lager Mudah pake otomatis fall winter nomor nah, kita mudah mahasib Duru kanan polot. Ane mudah sok dicarekan reka deh korotan di Aneh di kemah pada melampuk di cacar kabelnya, Ari Thihang pegatnya ditinggaliku. Budaknya minum aneh nih, di komunitas aneh, tanpa apa grosir molor. Tinggal di hadisnya, kunlu malu di Yulani ala Pedro, baaba yuhawidani Yuhawi dan Hingi. lahir, bersih tapi dia yang mencari Bapak bawahu mangkaari inum bapak nak udah setar setar datang khobar, you haw bidani budak dari Yahudi Tuh, tinggalin budak dari Yahudi muda datang sah bapak yang inung budak bano muda datang sah inung bapak siapa budak bano lain budak bano inung bapak siapa oh, ya, budak kurang mah hesek sama sihir lima kosok tarat tak berlagi tujuan Ya Allah jadi kanduran, toh mikiran budak, daya tama fobar, ada kobar teh penyempurna, pakailah artinya wal fobaru justru bertinggal urang kurang sing simbagir, kurang nasi soleh, di mana kurang cinta Al Quran, insya Allah anak kurang bakal otomatis mencintai Al Quran amin. Jadi, sawal Allah suratohat, zaman udara paling kira Al Quran bakal di kehidupan super sempit, ma lamun jelama jelas rajin maca Quran hidupna bakal berkah jing baju amin. Kadua wa'nah suruhu yaubalqiyah bati ame saurah alloh kaula rek mumpul ken jelemah nunggu tengah warok kanak quran kudang di kubur lolong jadi ini kan kudang di kubur jaganya papa ngigit lolong ah iju mangklub di gengin utara binguan teh. kukenah beranaknya berapa teh. eh iya Jaman ya tengah warokana quran disampaikan ku para kiai hudang di kuburna seolah-olah bakal dalam keadaan buta orang tersebut protes ke Allah Ceket aja, ya Allah kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta sementara kami waktu hidup di dunia buta wasalah Allah Kau nak dalikan tatkah ayatunafasita, wa kadalikal yaumatumsak. Penyebab mana yang Sabab ker di dunia, Sok api api tenele. Kiai kerengkutan kesi, api api terempu. Entah pernah kiai sedang nyusup kagama, kiai ngajak minuman, api api tinggal dengitah, siap siapnya. Kau ada yang melolong, jumpa yang mau hape, tapi dia yang melolong mengambil status sekalian. Mereka orang Alhamdulillah masih mencintai Al-Quran, membaca Al-Quran, udah angkit umur bakal bentak ya, petunjuk untuk menuju surga. Amin. Kemudian etan jaman, umur paling tidak Al-Quran, bakal di kanaraka terbonggung. Sabar alami, wakadalikal yaumatumsah, orang tersebut di ke karena neraka o Allah di dibiarkan. diangkat dibiarkan diangkat-angkat maka kehadiran acara wali matul kehadiran acara walimah matul Qur'an dalam rangka memotivasi orang sadayana terutama generasi-generasi kepala empat al-kermadaguan giliran di ajil ilmu nama gini, umur mualewi di genep kilu, lebih oge kibang bonus 1 deng, ujung 6 ribuh ongkoh panjang umur, tapi jelibis tinggal demik ongkoh panjang umur, panon ajekas, nempoh putan, siga siril kelpawai, nempoh bujur majekas demik ongkoh umur panjang, tapi awak leklok lempang seetik, dikosewat asuk alas umur, ganyap deh gitu kan lu kepala empat wayahna kepala empat kira-kira beberapa generasi-generasi milenial lu kepala empat kurang manfaatkan umur sesa sebelum ajrial memanggil ajal tiba mau menjemput kenapa karena penyesalan sudah terlambat mudah-mudahan kurang mudah mudah hadir kami keluarga urang terutama putra putri urang, sing jadi generasi-generasi kurang -generasi amin anu mencintai Al-Qur'an, melembagakan Al-Qur'an, di dunia dibimbing ku Al-Qur'an, di alam umur cahangan ku Al-Qur'an, di akhirat dituntun ku Al-Qur'an lebet kasugengan Allah Subhanahu wa taala. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ceramah gagalahan anu